hari ini kita dah belajar tentang penggunaan SR, SSR ataupun significant support, significant resistance dalam role reversal phenomena, kali ini kita nak belajar tentang penggunaan di dalam fake out, let's suppose saya buat baru eh. sini saya padam dulu while new, ok uh, let's suppose katakanlah kita ada satu significant resistance. resistance, di mana kita ada resistance yang sama baris eh, kita dah belajar bahawa resistance yang sama baris biasanya dia akan jadi Significant resistance Kalau kita letak satu line kat sini Lebih kurang sama baris So untuk setup fake out ni Kita tandakan setiap resistance kita sebagai Katakanlah resistance pertama Kita tandakan sebagai R1 R2 Dan resistance ketiga kita namakan Kita tandakan sebagai R3 Hari ini kita belajar setup fake out sikit eh? Ok So Di sini Apabila berlakunya aruhan actual price sama baris di sini ramai essential trader yang akan sell sebab inilah setup triple top. Eh. Nama setup uh, nama pattern ini kalau you trade essential dipanggil triple top sebab dia mempunyai tiga top yang sama baris. Kalau dua top yang sama baris dipanggil double double top. So SN trader ramai yang akan sell di kawasan sini. A lot of people sell bukan kita saja Tapi satu satu dunia. Satu dunia akan sell di kawasan resistant. So bila mereka sell stop loss mereka mereka akan letakkan di atas eh SL mereka mereka akan letak di atas. Oleh kerana mereka sell maka katakanlah mereka sell maka stop loss mereka akan menjadi buy stop. Okay buy Top which is kita akan belajar lebih detail nanti ok not now Ini adalah video ok satu lagi uh, ini untuk SNR trader SNR trader akan sell ok ni this is SNR trader satu dunia eh satu dunia SNR trader and ada satu jenis lagi ialah breakout trader breakout trader pula dia ni bila dia tengok sini resistant R1, R2, R3 dia cakap resistant ni kuat so kalau price break ke atas mesti price Terbang, mesti price terbang ke atas okay. so apa mereka buat ialah mereka akan letak order buy stop ini adalah breakout trader mereka akan letak order buy stop so kalau you pastikan di sini ada banyak order buy stop di atas daripada kawasan resistance kita eh? so ada banyak order buy stop buy stop breakout trader dan juga buy stop ataupun stop loss daripada S&R trader So ini memberi peluang kepada big big trader ataupun juru juru Soros and the gang whatever untuk letak order sell limit di sini mereka akan letak order sell limit di sini untuk fill kan dia punya order sebab juru juru ni Soros and the gang semua dia punya lor dia punya lor besar besar I amin mean, bila dia punya volume tu sangat besar mereka perlukan banyak order something like this uh, ini bagian dipanggil liquidity kita akan belajar lebih detail tentang liquidity so biasanya biasanya price akan naik ke atas laju and then akan turun bawah balik fill order daripada big trader and then price akan terjun ke bawah so dekat mana dia nak stop ni dekat atas ni kita akan try sell dekat kawasan sini ok kita akan try sell dekat kawasan sini sebab kita dah ada set fake out ini namanya set fake out sebab ia adalah the fake breakout price break resistant R1, R2, R3 the break, dia buat breakout tetapi dia fake fake tu maksudnya dia tipu, lepas the break dia terjun ke bawah so fake breakout dia jadi fake out ataupun fakey. So ini nak setup fakeout memerangkap ramai retail trader macam kita. Okey. So bila price naik ke atas and then terjun ke bawah so ramai yang kelan sabut. Right. So dekat mana kita nak entry sell? Entry sell kalau kita sebagai SND trader yang inform ataupun yang yang sudah belajar setup fakeout you boleh sell dekat atas ni. Sell dekat atas di per kawasan Arwan Auto Atri ni untuk ambil peluang sell di pucuk. So tetapi di mana kita kena tengok look to the left. Look to the left you akan nampak the same thing perkara yang sama berlaku saya, saya akan bagi contoh you akan jumpa fake up juga ataupun you akan jumpa QM level press naik atas and then terjun ke bawah ok this is the same thing macam sini <coughs> so ni adalah kita punya QM level high, low high, high, low, low ok saya tandakan sebagai QM level high, low, high, high, low, low dan kita patikan di sini di sini pun kita ada R1 dan R2 betul tak? Okey, R1, R2 Di sini berlaku fake out. R1, r price naik atas And then terjun ke bawah Di sini berlaku juga benda yang sama R1, R2, R3, price naik atas And then terjun ke bawah So, kita akan sell di atas So, saya bagi contoh GBP Kanada H4 Kalau you tengok itu tadi, di sini kita ada Significant resistance Kita ada R1 Kalau saya tarik belakang lagi sikit Eh, biasanya bermula daripada belakang sini Okey. Di sini kita ada significant resistance Kita tandakan sebagai R1 Sebelum ini kita tandakan sebagai RRR saja kan Di sini punya resistance Tapi setiap kali ini bila kita buat setup record Kita kena tandakan R1 Di sini adalah R2 Di sini adalah R3 Significant resistance kita dah belajar Minimum adalah 2 And then oh sorry, R3 dan di sini adalah R4. <coughs> di sini adalah R4. Okey, R1, R2, R3, R4 sudah so, jadi kemungkinan besar akan jadi setup fake out. Okey. So dekat sini saya tulis fake out. Alright, di sini setup fake out. So dikasihnya apa jadi? Gas naik ke atas, laju laju laju naik ke atas, break kita punya signifikan assistant tetapi sampai atas dia turun bawah balik So, dekat sini kita standby untuk sell Kita akan sell Ini peluang sell untuk kita eh? Di mana risiko sangat kecil Okey. tetapi di mana kita nak sell dekat sini Kita nak sell di sini Kena tengok belakang Tengok belakang Wajib ada benda yang sama Sama yang macam saya lukis tadi Okey. So, di sini kita ada R1 R2 Sama benda Benda yang sama Kita ada R1 Sorry And then kita ada R2, kita ada Significant resistance Dalam ni, yang tengah-tengah ni pun resistance juga And then sini kita ada support Kita ada support So line tersebut adalah line SSR Line yang saya tandakan sini Tempat pertemuan support and resistance Kita tandakan sebagai SSR Iaitu Significant Support and Resistance okay, Significant Support and Resistance Cari satu line di mana ada resistance dan juga ada support bertemu this is your support, support, support and this is your resistant. so dekat situlah kita nak entry, dan dia ambil satu kotak daripada line SSR sampai shadow paling atas, kita tandakan kotak, sebab kita nak letak stop loss kita di atas kotak tersebut, ok so, and then penting, make sure paling hujung di sini mesti dia adalah, katakan dia ada SSR macam ni saya lukis balik katakan layu ada resistance support resistance support resistance support paling penting kita nak cari double maru masa ni kita nak sharpkan entry Let's suppose kita ada resistance ada support press naik ke atas and then terjun ke bawah di sini di kawasan sini ni di sini ataupun di sini kita mencari CS double maru double maru macam ni dia drop and then dia drop candle merah candle merah Lepas tu dia ada shadow pendek atas dan bawah Bawah ada shadow Atas ni pun ada shadow Ini dipanggil candlestick double maru Dan Open price second maru Yang second maru ni kita akan belajar lebih detail nanti bab uh, Double maru Ini adalah first maru bozu First maru bozu Candle merah ni yang pertama first Ini adalah second maru Letakkan price ni dekat open price second maru Tempat pertembungan kat sini Ok So, kita punya zone di sini. Ini, ini dipanggil CS double baru. Open price second baru ni. Kalau you perhatikan, dia biasanya akan sama baris dengan resistance-resistant dan juga support. So, dapat entry kat sini. Floating very-very small. Lebih kurang berapa pip. But reward dah cukup bagus. Okay, so kita ada set up So, saya bagi contoh lagi. Euro USD di sini saya ada satu entry Satu entry sini Kita ada resistance First, bisa price naik Kita ada resistance di sini Resistance satu Resistance dua Belakang ni pun ada resistance So, sinilah jadi signifikan resistance Price naik atas laju Sama konsep Tengok belakang kita ada Resistance, resistance And then price naik ke atas Terjun ke bawah Di H1 sini Stop loss kita di atas Stop loss tak, tak jauh bang Daripada sini sampai sini Lebih kurang dalam 10 clip Eh so kalau you nak cari double maru atau pun you nak cari SSR dalam ni apa you buat ialah you tukar pada time frame kecil saya tukar kepada time frame M5 yes I think M5 ke M15 tadi saya jumpa double maru ni M1 kot yes dekat sini M1 exactly kita kena buat top down analysis so di sini adalah resistance kita yang saya tandakan tadi resistance, resistance kita ada resistance kat sini Okay, kita ada resistance di sini And then dekat sini Kalau saya besarkan sikit lagi <coughs> You ada resistance, resistance You ada support sini Then you ada double maru Your double maru is here Drop and then drop So dekat line ni lah tempat Entry yang paling cantik Kalau you perhatikan nanti Dekat sini dia betul-betul touch Dekat this area Floating berapa pip ni Okay Dalam satu pip, dua pip saja. Okey, so sekarang bila dah entry macam ni, apa you buat ialah you just relax, tenangkan fikiran, stop loss 10 pip sekarang price dah turun sebanyak 42 pip dah satu nisbah 4, so you dah boleh drop kan you punya stop loss, letak break even dekat bawah, that's it, itu je cara kita trade menggunakan set fake out ataupun signifikan support dan signifikan resistance, menggunakan fake out, Okey, hingga bertemu kembali